Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan vitamin bahagia untuk kita semua warga Kadoa Cinta, Lesti dan Bila. Ke kabar pertama persahabatan kita awali dengan momen spesial banget nih untuk kita semua ketika semalam di acara 5 tahun anniversary MS Club Idola kesayangan Lesti dan Bilar ini menghadiri acara tersebut dan dikelilingi oleh orang-orang hebat. Masya Allah, tentu persahabatnya sudah resmi juga kalau Lesti dan Bilar ini adalah sebagai brand ambassador MS Glow. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selalu dipermudah apapun urusan yang dilakukan oleh idola kita, Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar momen foto tersebut ini di kembali oleh akun sental putih unscorpillar ada kalimat captain yang dituliskan tuh kan outfitnya cakep banget, butuh hari vikturnya pokoknya ini katanya tuh masya Allah banget ya <laughs> memang luar biasa penampilan ini kesayangan kita selalu sudah membuat kita Salfok mudah-mudahan tetap selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang dan di postingan tersebut banyak komentar, banyak respon yang diberikan yakni dari akun baby and keseng satu Pengen bilang, tapi takut dibilang nenek-nenek mendebai dalam hati Katanya itu Masya Allah saking kagumnya Melihat idola kesayangan kita yang selalu tampil cantik dan tampil ganteng Luar biasa mudah-mudahan selalu banyak dukungan dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilad Selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram, Dina dan in satu-satu mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, cakep banget kapal satu ini kangen rindunya terobati, Masya Allah banget tuh. Inilah bukti bahwa Lesti dan Bilar banyak sekali dukungan support dari orang-orang yang tulus mencintai mereka berdua. Untuk selanjutnya kita lihat juga, ada sebuah postingan momen juga nih, Masya Allah, ini versi jelas banget ya persahabat ya, semakin bangga, semakin bahagia persahabat ya, candid foto terbaik katanya tuh, <gifat> luar biasa, ini candid foto terbaik di acara semalam, luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk idola kita. Dan selanjutnya, perhatikan juga, wow! foto Lesti dan bila terpampang di samping dengan foto Aar Ahmad dan Nagita Slavina ini sih memang dua kapal terbaik banget diperssabat ya Leslar bersanding dengan Rans Masya Allah ada di tengah sebelahan amarrons dong binya MS Glow katanya itu Masya Allah banget ya dan di postingan ini perhatikan ada kalimat komentar yang diberikan dari akun Alufi family 24 mengatakan? kata live abavaldi leslar habis dari ms glow langsung syuting c.a.l setelah c.a.l bilar langsung balik syuting j.w.b pasti sampai banget tapi mau nggak mau dia harus ngejar typing j.w.b sama c.a.l yang tayang seminggu dua kali belum dia harus banyak stok buat cuti air tahun dan cuti melahirkan nanti jadi doain ya semua mudah-mudahan leslar Sehat terus, selalu dilindungi Allah Dan dijauhkan dari fitnah-fitnah Orang-orang dengki, amin Kita lihat juga persahabat ya Tentu diunggahan IG-nya Bang Haris Friza Emang tentunya Rizky Pilar Setelah Balik dari acara anniversary Ms Glow, Kakak Bila langsung syuting Cinta Abad Nila Selara Dan dilanjutkan bersahabat ya Syuting jawabnya 2 Ini sih semangat banget Dalam tentu bekerja keras sampai tengah malam pun idola kesenangan kita tetap bekerja perhatikan tentunya yang disampaikan oleh kakak Rizky Pilar yang tentu semangatnya sangat luar biasa nah, abis dari acara mas bilang uh -huh. bincal, bincal, bincal. Bincal. Bincal. Wow, Masya banget ya, tuh sudah disampaikan Habis dari acara Mas Gilang, langsung syuting Cal dan langsung balik lagi syuting JWB 2 Ini sih sangat luar biasa banget ya, bertanggung jawab Mudah-mudahan sehat selalu untuk kakak Rizky Bila Jangan henti-henti untuk mendoakan untuk idola kesayangan kita, resahat ya Dan kita lihat juga keunggahan selanjutnya di sini ada sebuah unggahan kabar info dan tentu ini sangat bahagia banget persahabat ya informasinya karena ketika live Instagram teh Ocha dan Afgan ini menginfokan Bahwa bakal ada acara TOC dan Afgan di tanggal 30 Desember Dan tentunya Akan dihadirkan Sang Kejora di Fadangdut Dede Lesti di acara tersebut Wow, Masya Allah banget ya, perhatikan dulu Sebelumnya, ini diunggah Kembali oleh aku, Senal Putih, Anas pilar Ada kalimat Gerson Info yang dituliskan Dede akan ada di konser TOC tanggal 30 Desember Ini, katanya itu Masya Allah Banget, dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Hakan Yati mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah, Bismillah semoga ada selalu diberkahi kesehatan bersama BBL Amin Allahumma Amin, Masya Allah banget ya yuk sama-sama doakan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, Amin dan tentu perhatikan dan simak baik-baik info dari TIOC dan Afgan persahabat ya adalah stik atau tioce persahabatnya di konsert mereka masya Allah semakin bangga dan semakin bahagia mudah-mudahan lancar semuanya amin dan kita lihat juga keunggahan kabar berikutnya tuh ada dari KU yang nungsi persahabatnya satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video ngakak bilar wow semangat banget ya idola kesayangan mudah-mudahan berkah barokah semuanya amin dan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantegian channel ini biar kalian tidak ketinggalan